akan datang setelah aku seorang laki-laki namanya Ahmad etmak Itmaq Ahmad melakhma yang mulia Muhammad Im Muhammad dengan segala kemuliaannya dia akan menginsafkan bumi menaikkan derajatmu kota hasta menaikkan derajatmu biallah karena dia adalah nabi Allah Yohanes pasal 16 Ayat 13 Saya stop panggil Yesus Tuhan Dan saya cari tahu tentang Rasulullah Bukan dari buku-buku Islam Tapi dari Babel lagi Ketemu lagi Di bibirnya Tutur katanya manis semata-mata Segala sesuatunya indah Tak ada dusta pada bibirnya Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kulitnya putih kalau kena matahari, pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam El-Sik. Dialah Muhammad. Im Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah pengu penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nama saya Agustinus Kristofo Kainama. Wah ini langsung pada bilang Ustadz Tony ternyata salah undang. Namanya Agustinus ini bahaya. Ini. Sekali lagi saya tidak pernah malu pakai nama ini. Walaupun banyak sekali, banyak sekali apa uh, yang tidak senang ketika saya menggunakan nama ini dan saya uh, setelah setelah saya masuk ini ada berita saya mau masuk solo dan masuk surabaya kemarin makin keras lagi orang memberikan uh, uh, tanggapan bahwa Kainama yang ini nih Agustinus Kristofel Kainama adalah penipu pembohong hai umat muslim ada yang tulis begitu saya dibacakan tapi saya tidak baca sendiri Uh, saya dibacakan katanya umat muslim sedang ditipu oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya pendeta. Bahwa dia bohong, dia tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah disekolahkan dan segala macam. Tapi di ujung kalimat itu ada pernyataan begini. Bung, sudahlah. Berarti dia kenal saya gitu. Karena cuman orang Ambon yang tahu yang biasa dipanggil Bung. Karena saya orang dari Ambon, dari Maluku. Maka saya biasa dipanggil Bung. Saya bilang tidak ada orang yang panggil saya bung, kecuali orang yang mengenal saya Tidak, Alhamdulillah Bahkan orang-orang yang dulu mengenal saya Itu keras sekali menekan saya Dan dan, dan saya dibilang penipu Alhamdulillah Alhamdulillah nggak apa-apa dibilang penipu Yang penting Allah cinta sama saya Rasulullah cinta sama saya Al-Quran cinta pada saya Karena cinta pada Karena cinta saya juga begitu Besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada Rasulullah s.a.w sehingga saya berani mengatakan Rodi Billahi Robba wa Billislamida, wa BillMuhammadin sallallahu wa Alaihi Wasallam Saya nggak malu bilang begitu. Walaupun nama saya tetap Agustinus Kristofel Saya selesai uh, strata 1 dari Sekolah Tinggi teologi yang ada di Jakarta. sebuah Sekolah Tinggi sekolah uh, yang yang yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah uh, peribadahan sesudara kita tersayang. Kristian protestan. Saya protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang. misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil. Atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang Pelayan Yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta Tidak, tidak semua orang Tidak semudah itu Gereja protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa Detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar Dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab Tidak sembarangan Wah itu harus, wah luar biasa seleksinya Sangat luar biasa Dan dan saya bersyukur kepada Allah Allah izinkan saya Untuk masuk ke dalam situasi tersebut Boleh berdiri saya. Supaya kelihatan Gak nah, apa-apa ya nah, Bismillah Berdiri begini Alhamdulillah Nah Setelah selesai itu Allah izinkan saya Bapak Saya diizinkan untuk masuk ke situasi Dimana Seseorang disebut sebagai Fikaris Saya Bukan coba bicara Sebagai pelayan Mantan pelayan gereja saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Masa persiapan untuk menjadi wakil uh, dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan. Atau gembala di rumah sos, ibadah saudara kita Kristen protestan Nama wilayah waktunya disebut vikariatum Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu Di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan Atau di dalam bahasa islamnya di bayar Saya menerima keberkahan dan, dan sekarang sudah tidak lagi program itu tidak ada lagi program itu sudah tidak ada barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan dan program itu sudah tidak ada lagi Kampang. ada program yang memberangkatkan calon pelayan calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Babel di mana Babel itu ditulis jadi ayat-ayat di dalam Alkitab ayat-ayat di dalam Babel so saudara kita itu tempat di mana itu ditulis itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa tidak jauh, hanya satu jam perjalanan dari Tel Aviv. Satu jam lima menit lah, satu jam lima menit, atau satu jam sepuluh menit dari Tel Aviv. Uh, Indonesia tidak punya hubungan dip uh, diplomatik dengan Israel, uh, jadi uh, kita masuk lewat Jordan. Uh, Queen Alia. Kita turun di sana, lalu beberapa hari di seputar Jordan situ. Lalu kita nyebrang ke Allenby. Di, di Allenby ada, ada jembatan, ada King Hussein Road itu. The King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra. Itu biasalah Lalu kita nyebrang sungai Jordan. Lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa. Melewati jalan tol yang namanya Jalan Tol Yisak Rabin. Saya belajar di sana dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam lima menit. Mungkin ada dari antum saudara saudaraku para Ustadzku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa, pasti Anda diajak ke Haifa. Untuk lihat itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan Laut Med Mediteran, uh, Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Uh, dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini, ini susunannya. Selesai dari sana pertama dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan, diangkat disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masalah bisa anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up Jangan tidur melulu. Uh, Ini valid Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu Lalu setelah pentabisan, pelayanan beberapa saat Wilayah kerja saya Jawa Barat Bapak, Ibu Wilayah kerja saya Jawa Barat sin uh, Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 Sinodal Jawa Barat 2 Itu wilayah kerja Sinodal itu artinya Satu lembaga Perkumpulan daripada pengurus Pengurus besar, majelis jemaat. Nah, itu kumpul di situ namanya sinoda. Nah, saya diutus dari sinoda Jawa Barat 2. Tujuannya apa? Baptiskan orang Sunda. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi ke diizinkan Allah untuk berangkat ke Negeri Belanda ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO sekali lagi. Kepada saudara-saudaraku saya mau bilang, saya tidak pernah di DO, saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis, tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua, pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak, namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Naviim, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Naviim, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat, ya hukum, law, tatanan, ya tatanan ibadah, tatanan berkehidupan, dan macam-macam. Ya. Hukum, law. Lalu yang kedua Nabiim. Nabiim artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah kitab Kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizbar. Atau bahasa Indonesia-nya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting. Ada misi, bukan cuma berangkat saja, tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana. Pesannya adalah. Cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ Siapa itu Yesus Kristus Apakah dia sama dengan Isa salam Yang sering digembar-gemborkan oleh Umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu Tiga nama orangnya satu Yang pertama adalah Iyasyu wa hamasiyak Iyasyu Iyasyu ini bahasa kampungnya dia. Beliau alaihi salam. Iesoh khamasiak lalu Ieso Kristos dalam bahasa Yunani Koine. Ieso Kristos. Yeso atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus. Itu ber, ber, ber, apa, berdua bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa al-Islam. Tiga nama ternyata orangnya betul satu. Dan tiga nama yang menjadi satu ini Yang memberikan informasi kepada saya Tentang apa? Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu Selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Eta makkah Menahma Muhammad Im Lemhet lemdalek Im Muhammad Im Muhammad yang Im Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia Dan ini Ada di dalam pelajaran Yang saya pelajari Ketika saya berangkat ke sana Selama perjalanan Mencari Ilmu saya Saya Afwan, saya minta maaf Saya minta maaf, jangan marah sama saya Saya tidak pernah baca buku-buku Islam Karena saya gengsi Saya harus menjaga jarak terhadap keislaman Karena saya bukan seorang Islam Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan Saya tidak mau terkontaminasi Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam nggak mau Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam Tidak mau, nanti saya terganggu Ya? Jadi, saya jaga semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah jadi orang Islam. Serius, ya.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 Ya, berbeda Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan ya Rasulullah Karena itu inti Bible Saya menemukan dan saya mengambil Keputusan, kalau saya tidak ikut ini Berarti saya gila, kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya Dan tidak ada lagi yang lebih Konkret daripada hal ini Pernyataan dari seseorang Laki-laki yang dulu Dulu, saya anggap sebagai Tuhan dan juruselamat saya. Namanya, Yeshua Hamasyiak. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua Hamasyiak atau Jesus Christ. Atau Isa ketika aku mengucapkan "Allahumma sholli alaihissaidina Muhammad", maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Yesus Kristus yang dulu saya kenal sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid catatan yang valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di muslim bilang shahih, bukan sahih lagi mutawatir mungkin ya, mutawatir itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu bukan Tuhan dan Juruselamat, dia adalah seorang laki-laki muslim jadi, tadi disebutkan itu, Jesus Kristus. Tadi adalah seorang Muslim. Enam. Terus orang katanya bahwa Isa atau bahwa Yesus Kristus itu juga melakukan ibadah seperti pada ibadah umat Islam seperti taubat, no. sholat, no. kemudian puasa. Itu gimana Saudara? Tolong sebutkan. pertama dimulai dari siapa Kristus? Kristus itu manusia yang dienointing atau enointin apa bahasa? itu bahasa bahasa gereja bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja anointed laki-laki uh, yang diurapi diurapi itu artinya diangkat disahkan dibaikkan ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan penyampai pesan Allah ya anointed apa Kristos uh, uh, hamasiahka almasihu almasihu itu artinya bukan juru selamat. sampai detik ini sesudaraku yang Kristen dan Katolik itu Oh, sudah banyak yang berdialog dengan saya Dan saya cuma pegang satu saja e, Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus Itu benar, itu tidak salah Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan Dia tidak pernah jadi Tuhan Dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan Tidak pernah Dia tidak pernah menebus dosa manusia Tidak pernah dan di dalam Bible tidak pernah ada Ya tulisan begitu tidak pernah ada Tidak pernah ada Bapak Putra dan Kudus tidak ada Tidak ada Tidak ada Patris Evelius Spiritus Sanctus Atau uh, Evangelikam ke doktrinam Patris Evelius Spiritus Sanctus Itu tidak pernah ada Di dalam Bible Tidak pernah ada Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaktian itu bahwa Dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Allah, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekalat itu, atau inilah Eden itu. hamak Eden, apa? Inilah yang benar, Eden itu apa? Bukan Lia Eden, bukan. Eden itu uh, Paradise, Heaven, uh, Surga, Jannah. Inilah surga itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes pasal 17 saya ingat. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani koine itu begini. Uh, uh, Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau. Ya Allah. A besar, L-nya dua, Aha. Karena Bebel dari depan sampai belakang. Kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar. L-nya 2 aha dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oh. Itu yang pertama. Di ayat B-nya, di ayat Yohanes uh, pasal 17 ayat 3 B-nya bilang begini. Dan aku Isa utusanmu. Allah. Aku Isa utusan Allah. Jadi pesan yang saya dapat Pada saat Yesus masih hidup Isa AS masih hidup Kepada para pengikutnya adalah Jika kau mau masuk surga Imani dan katakan itu Yaitu pertama adalah La ilaha illallah Isa Rasulullah Ungkapkan itu di depan orang Menjadi kesaksian, kesaksianmu Menjadi Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna Isa Rasulullah Karena Rasulullah belum datang rasulullah muhammad saw belum datang itu masih wilayah kekuasaan beliau untuk lingkungan yudea galilea saja bukan saya bilang tanah israel nggak mau saya bilang israel lu rugi rugi rugi karena salah salah juga pengertian orang di indonesia tentang israel israel nah, nah, nah, nah. israel itu adalah nama nabi Yakub para israel nama nabi Yakub para jadi jangan maki-maki, oh -maki, Israel itu apa Dajjal Israel, jangan-jangan ngomong gitu Karena Israel adalah nama Nabi Yaqub Yang jahat itu Zion Tidak semua juga mau dibilang Yahudi Yahudi adalah anak kelima Dari Nabi Alaihissalam ya Jadi tidak semua disana dibilang Yahudi Ketika saya sana bilang, are you Jewish? Masih bagus gak ditabok? Karena tidak mau semua orang disebut Jewish Tidak, tidak mau semua orang disebut Yahudi Tidak mau karena semuanya tuh ada dua belas suku. Yang banyak di sana kazar malah. Yang datang dari Afrika Selatan, dari Yaman, dari pinggiran Eropa. Yang sekarang mengaku menjadi warga negara Israel. Itu udah kacau balau. Bukan orang Israel atau Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Yaakub Ali Salam dan keturunan. Ya, udah bukan di sana, udah kacau balau di sana. nazionis ambil alih sehingga terjadi peristiwa Yom Kippur. Dan mulai saat itu Palestina ditembakin. Bukan oleh orang Israel, bani Israel, keturunan Nabi Yakub Alaihissalam. Bukan oleh orang-orang pengikut Dajjal yang namanya Zionis. Nah, Yahudi itu anak kelima dari Nabi Yakub. Yang pertama Ruben, yang kedua Ruben, Simon, Levi. Ah, ini yang masih suka pakai celana Levi, tahu? Levi, S, masih ada yang suka? Engkau menjadi penyumbang Donatur terbesar Untuk orang Yahudi tembakin sosodaramu di Gaza ah, no, no, no, enggak, benar Levi itu adalah Yahudi Koma es itu Strauss Karena orang Levi ini hidup di Austria Dia punya nama Austria Strauss Jadi Levi, es Levi Strauss, Levi's Dipakai jeansnya Engkau pakai jeans itu Engkau sumbang orang Yahudi Buat tembak saudaramu di Palestina Ya. Afwan, saya tidak bisa tertawa karena saya pernah di sana lihat. Saya lihat orang muslim di sana. Saya lihat. Ini di rumah Allah. Saya lihat. Jadi ketika di sini orang bilang biasa aja, oh ada kotak orang keliling pakai bendera Palestina bawa kotak ya. Lalu kita isi 10 ribu, 100 100.000, ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta lalu dia merasa hebat. Mereka sana gak butuh uangmu. Mereka butuh kesatuan suara umat Islam, mukhwah Islamiyah yang ada di Indonesia, untuk memberi power kepada pemerintahannya bilang di PBB. Tanah Judea, Galilea, bukan punya orang Israel, itu punya orang Palestina. Sebut tanahnya Palestina, jangan bilang Israel. Palestina, Palestina. Mereka gak butuh duit kita, malu kita. Kembali lagi kembali lagi Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya Sehingga saya uh, mengikuti dia Untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW uh, Yesus mengajarkan syahadat Kedua Yesus mengutamakan pengajarannya Sekali lagi Menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama Dari surat Al-Ikhlas Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Contoh Markus pasal 12 atau 9. Kita punya Bapak Arsono di belakang sana yang sudah hafal ayat ini, insya Allah, Pak Kiai. Bunyinya begini: Bayomir Yesus Hamasiah, Bayomir berkatalah Yesus ini: Semai Israel Adonai Elohimu Adonai <laughs> Lalu saya blok para ustadku, para ustazaku. Saya blok kata-kata itu. Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada yang nyangkut? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. medavir Membedaikan Ibrut? And very, very, very. Jadi buat anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudara putra sayang itu di di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah di sekolah. Lain. Saya cuma duduk lalu saya bilang Amadeviri, Ibrith. Apa? Oh, oh sorry sorry. Ah, bukan kelasnya. Enggak, enggak, ini bukan ria, bukan, bukan. Soalnya saya mau syuting. Saya bilang, "Aduh, maaf, nggak ada waktu sih, Syuting, syuting apa?" Kejar angkot, bukan kejar tayang, ngejar-ngejar ya. ojek, saya ngejar angkot. Bayo berkatalah dia laki-laki itu, Yeshua Hamasiah, adonai Elohenu, adonai. Ehad Katakanlah ya Israel olehmu Karena Tuhanmu mendengarkan Dan dengarkanlah ini hati-hati katanya Allahu Ahad Dan ayat ini berulang 84 kali Di dalam Bemer Menjadi pengajaran inti 84 kali Di dalam bahasa Hebrew Bahasa Ramaik Syriah dan terakhir bahasa Yunani koine Yang digunakan sebagai bahasa orang Saudara kita bilang Gospel Atau Injil Perjanjian Baru katanya Berarti ada perjanjian yang lama Kalau ada perjanjian baru perjanjian lama Kalau perjanjian lama berarti udah kada luarsa Udah gak dipakai lagi Sekarang aja yang kada luarsa isinya cacing itu ikan Makarel Astagfirullahaladzim. Kayak iklan <laughs> Jadi kalau udah kada luar takut tapi ke dalamnya ada cacing, nggak boleh dipakai lagi, ya? Allahu ahad adalah ajaran intinya, tauhid adalah ajaran inti Bible, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Lo adonai alohenu alohheha hevarim alpanai. Wah ini udah mulai tambah sulit lagi, nggak, nggak? Nggak ya? Nggak ya? Biasa aja ya, biasa aja. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku untuk engkau sembah. Lo Adonai Tauhid Allah nama Tuhannya. Cara sembahnya gimana? Kita keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong sebelum masuk kau lepas dulu alas kakimu. Lepas dulu alas kaki. Kita keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong lepas dulu alas kakimu. Ya, karena ini rumah Tuhanmu, kau hormat. Rumah RT aja kau mau bikin KTP kau buka sendal. Lalu berwudu. Berwudu, serius, berwudu. Kalau engkau tidak berwudu, engkau mau masuk rumah ibadah tanpa berwudu. Sekali lagi, apabila engkau tidak berwudu, kalau engkau masuk ke rumah ibadah, engkau mati. Keluaran 30 ayatnya yang ke-20. Wudu. Setelah itu dilihat, seorang laki-laki melihat dirinya sendiri. Kalau dia akil balik, apakah dia bersunat atau tidak? Kulit katanya dikerat. Dia sudah melakukan itu belum? Kulit katanya dikerat Di dalam kitabnya saudara kita ini Kristian dan Katolik yang tersayang ini Sunat itu buat mereka Bukan masalah kebersihan pak Bukan masalah uh, Kesehatan, bukan Sunat buat mereka itu Sangat penting, karena apa? Karena itu perjanjian yang kekal Kalau mau bersih Beli obat, beli beli sabun antiseptik Yang paling mahal, engkau bersih Mau sehat Pergi ke dokter Adi di Cawang di Jakarta, dokter kelamin dan kulit itu mahal memang, tapi nggak apa-apa. Engkau sehat, tah? Bener nggak? Ini bukan masalah itu. Ini masalah perjanjian laki-laki dengan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikerat kulit katanya. Jika ada orang yang tidak dikerat laki-laki ini yang sudah balik, tidak dikerat kulit katanya, menurut Babel itu harus di. Really betul, bukan saya sayangon? Babel lebih keras masalah masalah sunat Sudah, sudah lihat Saya laki-laki, sudah buka alas kaki Sudah wudhu, sudah disunat Mau masuk, oke okay. Perempuan, sudah buka alas kaki, berwudhu Lihat, aku berhijab atau tidak Kitab kejadian, pasal 26, ayat 35 Kitab imamat, bilangan ulangan Lalu 1 korintus 11, ayat 6 Bingung kan, banyak Sengaja Nanti dia pintar, saya tidak dipanggil lagi jika ada perempuan yang sudah akil balik dan dia tidak mau berhijab, hijab, ya, yeah? yeah. nah, nah, nah, jilbab cuma sepotong bapak, hijab dari atas sampai bawah, panjang kainnya dia, jadi dari ujung sampai ujung. Nanti saya cerita kenapa itu begitu. Uh, bapaknya, bapaknya, walaupun dia perempuan itu sudah menikah, bapaknya seret dia dari dalam rumah, ke depan pekarangan, lalu cukur sampai botak kepalanya. Lalu diberi luka empat garis di sini, lalu diusir dari rumah itu dan dari kampung itu karena dia telah menghina tahta Bapa di sorga. Wah, kayak pendeta ya. <Sess> naluri, naluri pak. <Sess> Untung bukan naluri, naluri dep kolektor. Kalau naluri dep kolektor kelihatan mukanya ambon wadep collector nih. Ini ada yang ditagih nih? Ada yang punya punya tunggakan nggak, Avanza? Dua bulan, tiga bulan ditarik, dicukur, dibotakin, dikasih luka, diusir karena dia telah menghina. Uh, mungkin dalam bahasa kita ya, afon ya, ustaz ya, aras, arasnya dia menghina, usir. Nah, kainnya itu, apakah jilbab? Apa hijab? Hijab dalam bahasa sananya waktu kita di sana juga, eh, saya som ya, sombong sekali waktu di sana, hijab bilangnya. Jadi, kainnya satu. Lurus sampai di bawah, lalu ada kain lagi satu, lurus sampai di bawah, ditutup dengan kain ketiga, dan ada batas antara rambut perempuan dengan kain yang pertama, ditutup. Apa tuh yang yang ngepres di sini? Ciput. <tuk> ya di sini bilang ciput juga, atau apa? Apa yang yang yang yang gitu? Apa namanya ibu-ibu? Maaf, afwan. Ciput bener ya? Ya, bukan siput ya. <tuk> Iya ya, wanita perhatikan maaf bapak-bapak ibu-ibu yang disayangin Allah subhanahu wa taala. Maaf ya saya tanya sedikit aja, saya tanya sedikit ya. Pernah nggak ngelihat patung Bunda Maria? Pernah? Maaf ya, dia pakai kain yang dari atas sampai bawah jatuh satu warnanya putih, lalu ada satu lagi warnanya putih, lalu yang terakhir biasanya biru. Ya kalau kita lewat rumah ibadah saudara kita tuh, ya Bunda Maria, Maminya Yesus itu. Ya mami lah, mami lah Apa dong? Bunda Umi, Umi Ya Umi Itu satu dari atas sampai bawah Lalu satu lagi dari atas sampai bawah Lalu ada yang ketiga biru biasanya warnanya Ya biru Nah kita lihat di patung saja Patung itu digambarkan paling tidak mendekati dengan aslinya Jadi ada garis di jidatnya Artinya Bunda Maria pakai ciput Iya, iya, iya, iya, ya, iya, di tempat tes sana semua pakai ciput. Serius, bukan? Bongong, ada yang diginin aja, kainnya itu kos. Itu, itu bukan, bukan, bukan, bukan orang yang ortodoks, bukan orang yang mempercayai dan menjalani Torah Itu ada perempuan, kalau cuma kudung saja, itu kos uh, ortodoks. Itu bukan, bukan orang yang jalanin Taurat, Yahudi, totok, bukan. Doa yang paling mulia di saudara kita, umat Katolik disebut dengan doa rosario. Jadi biasanya mereka baca doa sambil seperti nah, tasbih tapi ujungnya salib, pernah lihat? Namanya rosario. Dia ulang doa itu. Doanya bunyinya begini. Doanya bunyinya begini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ave Maria gratia plena. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Artinya assalamualaikum ya Maria. Engkau penuh rahmat jadi Maria ini kepenuhan rahmat sampai cerita di dalam Alkitab itu kalau ada orang yang berdiri saja di samping Maria, orang itu dapat rezeki. Enggak usah ngomong. Serius. Orang itu datang ke samping Maria karena Maria penuh penuh penuh kemuliaan dan rahmat serta berkat Allah, maka orang di sebelahnya yang datang dekat dia dapat rezeki. Dijawab doanya. Oleh sebab itu Maria ini ibunda Isa al ini begitu luar biasa sehingga di dalam Al-Qur'an diberikan tempat khusus dalam satu surat. Surat Maria Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau diantara para wanita Kenapa dia terpuji? Karena dia berhijab Karena dia berhijab Karena dia berhijab Jadi kalau ada diantara sini apa Para saudaraku Ukti uh, uh, uh, yang masih Sekali-sekali buka hijab Ada, ada, ada, ada ada ya Di Jakarta itu ada begitu Udah pakai hijab terus lepas Terus dia marah orang yang tanya dia lagi Hebat Ya ya hebat dia ya Jika engkau ingin mulia diantara para wanita Jika engkau ingin menjadi berkat Menjadi sumber rezeki untuk suamimu Untuk ayahmu Untuk ibumu Untuk seisi rumahmu Berhijab Tidak ada cara lain Engkau harus berhijab Untuk mengundang Rizky di dalam rumah Mengundang berkah dan rahmat di dalam rumah Berhijab Itu saya dapat dari paper saya percaya itu, kenapa? Karena saya tidak pernah lihat patung Bunda Maria pakai Enggak. <SILENCIO> <SILENCIO> Solo Surakarta ini banyak gereja, saya tak, Saya takut salah ngomong Nanti direkam di bawah situ, saya dicari-cari orang, udah gelap dicari-cari orang Allahu Akbar kasihani aku ya Allah Iya, saya percaya Maria diberkahi dan penuh rahmat Allah Dan dia dimuliakan di antara para wanita karena dia berhijab Karena saya tidak pernah lihat patung bunda Maria pakai top Atau pakai bikini Atau pakai celana celana gemes Sekarang lagi musim Celana gemes Anak-anak SMP, SM, SMA, perempuan pakai celana gemes namanya katanya. Celananya kayak celana pendek voli Padahal ditanya mau kemana? Mau ke mall Ini mau ke mall apa mau main voli? Dan ibu-ibunya pakai hijab Ya hijab modern Lalu dibiarkan anak perempuannya pakai celana pendek Dibiarkan saja Padahal dua langkah anak perempuanmu Keluar dari rumah Pintu rumah utama tanpa menutup auratnya Dua langkah pula Dia sedang seret orang di dalam rumah Masuk ke dalam rangka Nggak main-main Kalau kita sayang kita kasih baju yang baiklah. Masa baju yang bahannya benar nggak bisa mampu beli sih ya Celana kekurangan bahan Baju kekurangan bahan, udah bener-bener pakai hijab dibuka, terus begitu orang nanya marah, maunya dihargai haknya, ih, eh, engkau buang hakmu gitu. Ya, biarin ini kan urusan saya gitu. Saya nganggurin orang, agama itu bisa dilihat dari berbagai macam, uh, langsung jadi ustazah, hey, hebat, udah buka jilbab, jadi ustazah pula yang diceramahin, Ustadz besar Allahu Akbar kabiru, saya bilangin ini orang makin kurang ngajar, kalau di Israel sana sudah digundulin kau, Allahu Akbar lalu setelah lihat diri kita sudah disunat laki-laki, perempuan berhijab, sudah buka alas kaki, sudah berwudu masuk ke dalam rumah beda, ngapain ngapain, main piano main drum, loncat-loncat oh hallelujah Timbunlah tanah yang berlubang Lagu mereka, ya Ada lagunya, ada kayak. Ada lagunya Timbunlah tanah yang berlubang Ini kamu ajak aku ibadah Apa mau kerja DPU? Kan timbun tanah berlubang, kan? Jangan salahkan saya Bukan penghinaan, ini saya tanya Ini saya tanya, ya. Ada lagu-lagu pujian yang luar biasa that... Shout to the Lord on the earth Lead us pray Sampai loncat-loncat itu pemain basket. Ini mau konser apa Mau ibadah Apakah ada di dalam bebel? Tidak ada Di dalam bebel setelah engkau lihat Engkau buka alas kaki, engkau berbudu Engkau lihat engkau telah disunat atau tidak laki-laki Perempuan berhijab atau tidak Maka ketika engkau masuk, engkau melakukan apa? Engkau melakukan sholat Namanya selotah Selotah Sholat Hilal, kiam, hilal, tahillah, hilal, proskueno Sujud dengan muka, jidat, dan hidung kena tanah di dalam Nehemia 8 ayat 6 salat dengan gerakannya walaupun belum sempurna karena Rasulullah belum menyempurnakan itu ada itu kenapa harus ada itu supaya nanti disempurnakan sama Rasulullah Nehemia 8 ayat 6 salat Afwan Ustaz Ustaz boleh uh, apa uh, enggak maksudnya pegangin mic okay. Jadi nggak enak Ini soalnya guruku ini Saya takut dosa ya, Yang pertama namanya Hilal Artinya menyebutkan nama Tuhan Lebih keras dari sebelumnya Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi Biasanya kita, Dia bukan begini Tapi gini Karena belum ada aturan dari Rasulullah Jadi dia begini Namanya Hilal Hilal ini menyebutkan nama Tuhan Lebih keras dari sebelumnya Ya Kalau di kita bilang Takbiratul Takbiratul Allahu akbar. Nah di dalam Nehemia itu disebutkan Allahu akbar. Allah yang Maha Besar. Jadi kalau dia yang bisa buka Nehemia ayat Pasal 8 ayat 6 Disitu turut, turutannya jelas Bahwa Ezra menjadi imam dengan Hillel Lalu diberkahi nyaut Amin Lagi sholat jamaah Setelah Hillel dia kiam, kiam artinya sama berdiri Kiam, berdiri Karena kita punya kiamulail, berdiri tengah malam dia berdiri, tapi dia belum, belum, belum. Dia, dia, dia begini. Sampai sekarang dia begini. Jadi hilal kiam, uh, tapi ada juga saudara-saudara kita yang salam di atas. Tidak ada, tidak ada, di Ya, dia cuman begini. Jadi tapak tangannya begini, tangan dia kanan di atas. Ini namanya kiam. Setelah kiam hilal lagi, lalu setelah hilal tahillah, ruku, tahillah. Setelah tahillah hilal lagi. Lalu proskueno, dengan proskueno ini artinya menyentuh tanah dengan jidat dan hidung Tapi diberi tempat, Ustaz, Afwan Karena mereka hidungnya terlalu mancung, orang-orang Yahudi itu hidungnya mancung sampai bengkok Eh ya, ya, makanya itu kita waktu di sana panggil mereka hidung bengkok Karena hidungnya mancung banget sampai bengkok gitu tuh, ya Ya Jewish itu ya, Hi, apa, tandanya tuh di hidung yang gitu tuh, ada bengkoknya ya Jadi biasanya mereka taruh tangannya begini Ustaz, Afwan Ya ini untuk imam kalau untuk yang umat biasa dia tutup, nah, jadi dia taruh di sini, lalu ini dan ininya kena tanah, ya, jadi gini, tapi ini semua kena tanah, kita gitu. kayak segitiga, lalu bangun lagi hilal, habis hitungan satunya di tehillah, habis dia, kalau kita, rokat, ah, dia. nah, jadi satu rokat itu kan biasanya kita uh, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud berdiri habis. Satu hitungannya tuh, kalau dia belum sujud, duduk, sujud, berdiri, lalu tehilah. Begini, ah, itu baru habis. Ini habis. Ya, dan mereka biasanya habis sudah. Kalau udah satu roka udah Kalau ada yang mau dua rokat atau tiga rokat mereka harus keluar lagi, Wudhu lagi. Bang itu nggak ada yang mau sholat dua rokat atau tiga rokat empat rokat, Capek wudhu lagi, wudu. Ya dia harus ulang lagi. Dia harus keluar lagi. Dia harus keluar, dia masuk lagi, satu lagi Kalau mau lanjut lagi, keluar lagi Maka itu mereka biasanya hanya melakukan satu saja Sampai dia hilang lagi, sudah selesai Nah itu salat Setelah salat apa? Jaga perutmu Jangan bibir dan lidahmu, mulutmu terkena makanan haram Apa? Babi, daging babi Kitab ulangan, pasal 14, ayat 8 Babi, haram Guguk, haram Kalau lawar, haram Ada semua disitu ada. Lalu terusnya bibir dan lidahmu tidak boleh terkena anggur atau engkau akan mati di dalam rumah Tuhan. Imamat pasal 10 Imamat kitab kita kitabnya namanya Imamat. Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ya, itu tidak boleh minum anggur. Sekarang ini anggur dimasukkan ke dalam gereja menjadi sakramen Sakra itu kudus, men itu momentum, artinya ibadah perjamuan kudus. Padahal sudah dilarang, nggak boleh minum anggur. Ya, udah, sholat udah, zakat 2,5%. Ya, bagaimana cara kita berhadapan dengan LGBT? Ada pelaku LGBT, apa yang harus kita lakukan di dalam Bible? Sangat simpel. Imamat, Fasal 20, ayatnya yang ke-13. Kalau engkau berhadapan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pelaku LGBT, sangat simpel di situ. Apa yang harus sekali lakukan? Bunuh dia. Iya. Bunuh aja. Repot ngurusin begitu karena kalau diajak ngobrol panjang. Bible bilang udah bunuh aja. Gampang. Ya. Lalu tawaf eh uh, Mekkah uh, Ka'bah, Masmur, pasal 84, ayatnya yang ke-6, ke, ke Tentang tawahdi, rindu baitullah. Rindu baitullah, rindu ka'bah. Masmur 84, ayat yang ke-6 dan ke-7. Uh, yang, terakhir, yang terakhir, tidak boleh ada Tuhan lain yang menyaingi kedudukan yang sama dengan Allah. Tidak boleh, walaupun itu Isa sendiri. Isa memberikan statement gong ini, Afwan Ustadz. Ini gongnya nih. Uh, mungkin ada sesudah kita kristian di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka bebel Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua sesudah aku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang kristian bawa bebel buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21 Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 Tapi intinya ada di ayat 21 Matius pasal 7 ayat 21 Bunyinya begini Bukan orang yang berseru pada Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan sorga Artinya adalah kalau Ini kata Yesus Kata Yesus saya garis bawahi Ini kata Yesus Kalau kau panggil aku Tuhan kau tidak masuk sorga Kalau kita meninggal Roh kita keluar dari tubuh kita roh kita tidak diterima masuk surga roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat, karena di sana cuma ada dua tempat, tidak ada tempat ketiga, tidak ada halte. Sekarang memang lagi nunggu semua, tapi ketika semua sudah ada yang namanya penimbangan dan sebagainya macam tentang dihisap dan sebagainya macam, lalu kita berkumpul dengan Nabi kita Rasulullah di tepi-tepi danau yang sangat mulia itu itu tidak ada lagi tempat yang lain selain dua tempat itu yang pertama surga yang kedua mungkin ada ibu-ibu yang doyan masak di sini nggak apa-apa aku di dapurnya asal di surga nggak apa nggak bisa nggak bisa ya surga ya surga ibu-ibu yang doyan masak di sini di sana nggak disuruh masak ya atau misalnya ah saya di tempat parkirnya aja nggak masuk masuk kata Allah nikmati semua kebaikanku nikmati semua berkahku aku sayang dan cinta padamu ciptaanku nikmati jangan tidak ada yang. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk surga. Artinya? Jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya puji dan muliakan dia sebagaimana dia harus dipuji dan dimuliakan sebagai Nabi Allah. Sebagai Rasulullah, proper ya, jadi kita, kita tepat kita gitu. ya, proporsional memuji orang jangan berlebihan. Kalau dia lulusan SMA bilang, tapi dia punya keahlian gitu. Jangan dia lulusan SMA dibilang, "Oh, dia al syphil dia lulusan S-3 filsafat." Nanti orang pada datang ke dia dan dia jadi bingung. Aku punya masalah psikologis, kau berikan aku jalan keluar karena kau doktoral. heh kapan itu dokter apa? Jadi mempermalukan dia Yesus tidak mau dirinya dipermalukan Lepas itu dia bilang, jangan pernah kau mengetahui Tuhan Tuhan, karena engkau akan masuk neraka Tapi orang Kristen Kalau dibilang gini marah Padahal saya bilang ini bukan menghina Saya sayang sama mereka Saya sayang sama mereka Karena setiap hari, Sabtu dan Minggu Atau hari Rabu mereka bawa bebelnya Tapi mereka gak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang Mereka memanggil Yesusnya Tuhan Ya, dilarang itu Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul, muka dimah, kata-kata pembuka untuk kesempurnaannya akan datang di dalam Kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam Kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus bilang begini: Alkit, Halun, hefe Menahma, Etlemak, Muhammadin, Bihota Khasta, Allah akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad Etmak. Ahmad, menahnah yang mulia Muhammad, Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu di kota Hasta, menaikkan derajatmu Bi Allah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 Ya Ustaz ya. Afwan. Dialah Muhammad. Im. Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah penguasa. Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem. -putri Hifkom matakim. Hekul na' Muhammadim. Zedua Benoak Yerusalem. Nah, itu fadal